Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat berjumpa kembali di Zoom Cloud Meeting, ya. Kali ini kita akan melanjutkan ya, kemarin ya, bahwa olahraga kita memang uh, tidak mempunyai tradisi yang kuat ya, Sehingga lumrah ya, kalau dalam beberapa hal kita juga uh, jarang mencapai prestasi yang memuaskan kecuali badmintonnya kalau badminton itu tradisinya memang sudah agak lama dan juga populer di masyarakat dan pada waktu itu juga ikut campur tangan pemerintah di dalam upaya mengolahragakan masyarakat itu sangat kuat sekali kemudian juga fasilitas yang agak murah ya. tetapi yang kurang uh, apa namanya mendapat uh, prestasi itu kan pingpong ya atau meja dan meja itu sebetulnya kan hampir di rt rt punya ya tapi prestasinya memang belum uh, memuaskan sampai hari ini masih banyak diperkanggung di Denmark Cina ya hal itu juga uh, disebabkan atau olahraga itu membutuhkan tradisi yang kuat dan dalam upaya membangun tradisi uh, yang kuat bagi masyarakat itu tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja tentu harus ada campur tangan pemerintah atau hadirnya negara di dalam urusan olahraga ini karena pada akhirnya juga Olahraga ini menjadi kontribusi yang besar terhadap citra atau branding image negara di mata internasional. Ya, Dulu kita punya petinju Elias Pikal, begitu di Asia Pasifik, nah, Tarun namanya, karena memang membawa nama Indonesia dan hampir seluruh mata yang ada di dunia ini melihat, Ya, Asia Pasifik saya kira sudah cukup bagus lah. Yang paling uh, berkesan adalah Rudi Hartono dan Nims Wiking pada waktu itu ya memang merajai uh, All England dan All England sendiri hampir disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Nah, sesungguhnya apa dibalik uh, olahraga ini kemudian menjadi terkenal atau ya menjadi sangat apa namanya <tuk> ada telepon <kemudian> menjadi sangat digemari oleh uh, dunia itu karena kita lihat pada akhirnya olahraga ini merupakan satu apa uh, yang dapat mendatangkan uh, bisnis maka di situ yang terlibat ya, yang terlibat itu uh, tidak hanya negara tetapi juga pengusaha nah ini efek daripada uh, pentingnya kita membangun olahraga itu adalah uh, efek bisnis atau ek efek ekonomi daripada kita apa olahragakan masyarakat itu badminton itu di desa-desa masyarakat sudah membuat sendiri kok ya. Kemudian juga membuat raket sendiri yang tidak lagi di apa dibuat oleh merek-merek terkenal. Tetapi masyarakat juga mengelihat ekonominya dan kemudian mempunyai penghasilan tenaga kerja yang dapat ya membangun satu Uh, tingkat ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu, uh, di dalam hal kita mempelajari uh, sosiologi olahraga, itu aspek bisnis ini kemudian menjadi satu hal yang dihubungkan, atau ya punya relasi yang amat uh, dekat ya dengan kegiatan-kegiatan uh, olahraga. Kita lihat contohnya. Pada pertandingan-pertandingan olahraga sepak bola misalnya, baik itu kelas dunia maupun kelas regional, kita selalu melihat di situ ada iklan-iklan. Itu iklan pakaian olahraga, iklan uh, alat olahraga, bahkan iklan uh, kebugaran, dan iklan-iklan lain yang mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan olahraga. tetapi iklan-iklan uh, itu tidak lain adalah karena hadirnya olahraga itu sendiri yang ditonton oleh jutaan manusia. Dan bagi pengiklan itu merupakan lahan yang subur untuk mempromosikan produk-produk mereka. Jadi olahraga itu tidak hanya dapat dilihat dalam pengertian olah fisik ya, atau juga olah eh, kecerdasan, tetapi juga ada perspektif ekonomi minggu yang lalu saya berbicara mengenai uh, perspektif uh, politik ya saya singgung sedikit tapi lebih banyak saya pada efek sosial apa yang saya sebut sebagai uh, prestise jadi sangat kompleks sekali berbicara olahraga itu menyangkut persoalan-persoalan prestis ekonomi bahkan brand image negara atau kita kenal sebagai identitas ya, identitas negara itu dapat diangkat dengan uh, olahraga termasuk biasanya di situ juga seni ya, dan produk-produk uh, kebudayaan lain teknologi misalnya nah setelah kita melihat bahwa olahraga itu berkaitan dengan aspek-aspek uh, sosial yang kemudian manusia melakukan kegiatan itu untuk menuju pada satu prestise. Nah, lebih dari itu, sekarang ini olahraga lebih eh, digunakan sebagai ladang ekonomi, yang tadi sedikit kita singgung mengenai produk. Tetapi bagi orang-orang yang Mempunyai keberanian dan membuka cakrawala baru olahraga itu Mereka kemudian membangun satu olahraga yang baru ya Seperti olahraga ekstrim Wah, Itu sangat mengerikan sekali Harus berani terjun tanpa parasit dari ketinggian Kemudian juga meluncur dari gunung berapi yang tengah aktif kemudian mendaki eh, tanpa harus ada alat pengaman dari eh, ketinggian yang eh, luar biasa dan itu berhasil meskipun juga banyak yang meninggal dunia yang kecelakaan tetapi eh, perjuangan mereka ini semuanya tidak lain adalah untuk mencapai popularitas ya. Populerasi ini juga pada akhirnya juga menghasilkan uang karena dapat diuahkan dan produknya itu olahraga itu sendiri kemudian mengangkat dirinya untuk mencapai status sosial yang, yang bagus. Jadi jangan dianggap remeh, olahraga tidak meningkatkan status sosial itu sama sekali tidak benar. Bahwa apabila banyak orang yang kemudian memberanikan dirinya untuk uh, melewati Grand Canyon ya, dengan satu atau berjalan di seutas tali yang panjang sekali itu kan antara satu tebing ke tebing lainnya dan dia tidak menggunakan alat pengaman bisa dibayangkan uh, apa bermain nyawa yang, yang mungkin juga Pak, eh, itu sudah nekat nah, karu-karuan ya tapi baginya adalah eh, keberhasilan dirinya itu mencapai tingkat popularitas dunia dan popularitas atau prestasinya yang ekstrim itu dapat menghasilkan uang ya, selain hanya popularitas dan ini eh, dicatat oleh sejarah Ya, kita melihat bahwa uh, di arum jeram Niagara itu di sebelah uh, kiri itu uh, Amerika Serikat, di sebelah kanan ada Kanada. Dan jauh sekali mereka kemudian membentangkan tali dan berjalan di atas uh, apa tebing Niagara itu. Saya sendiri kalau uh, menonton juga mengerikan meskipun pada saat yang sama, tidak ada pertandingan itu, tapi saya melihat sendiri. Uh, Niagara itu begitu sangat curam sekali, dan uh, memang ya, alam yang begitu sangat ganas. Tapi manusia berusaha ingin uh, apa, membuat prestasi yang gemilang, yang mana orang lain tidak dapat melakukan. Di Prancis, misalnya, ketika saya studi di sana, kurang lebih 5-6 tahun, eh, ya, teman-teman, kemudian kalau berjalan itu berlari dan melompat, ya, yang disebut parkuru, ya, kurir itu lari, parkuru itu lari sambil meloncat-loncat, diceritakan oleh mantan serdadu, ya, kemudian dikembangkan oleh anak-anaknya, dan kemudian sekarang. Ya Menjadi olahraga yang begitu sangat dikemari oleh anak-anak muda, termasuk juga oleh orang tua. Nah, dari popularitas ini kemudian eh, banyak ya, sektor yang kemudian melihat bahwa ada peluang-peluang yang dapat diambil untuk kepentingan bisnisnya untuk konsorsif, kemudian untuk eh, penjualan produknya karena semua olahraga itu rata-rata membutuhkan peralatan ya. baik itu peralatan sepatu, pakaian, topi mungkin juga kacamata dan alat-alat bantu lainnya yang eh, dapat eh, diproduksi di, oleh para pengusaha itu jadi efek ekonomis dari uh, popularitas ini juga menghasilkan ekonomi yang sangat baik. Tadi nah, uh, negara kita belum ya, belum banyak ya olahraga-olahraga yang yang diciptakan dan kemudian berkembang di dunia. Ya kupaksoatori itu ya bagus sebetulnya, tapi Lama-lama nah, hilang, lama-lama tidak diminati Dan kemudian sekarang hilang begitu saja Nah, mengapa demikian? Ya karena resepsi para pemerhati olahraga eh, lokal ini eh, kurang dikembangkan Loh itu kan ada Departemen Olahraga kemudian anak muda dan lain-lain ya yang diuruskan yang punya apa punya nilai lebih ya apakah itu nilai ekonomis nilai politis ya kita kita dan tahulah percayaan mereka tapi yang jelas bahwa mereka memperhitungkan biaya negara ini dibutuhkan untuk mendukung olahraga yang dipertandingkan di olimpiade di asean games ya dan pertandingan-pertandingan olahraga yang lainnya. Oleh karena itu, eh, karena juga terbatas negara di dalam pengembangan olahraga ini, maka muncul sanggar-sanggar atau kelompok-kelompok ya, masyarakat sendiri yang berinisiatif untuk mengembangkan olahraga, yang sudah barang Tentu efeknya itu atau tujuannya itu tidak hanya untuk prestasi, gagakan-gagakan, juga tidak. Ya. Pada akhirnya juga untuk eh, mencari... Apa, efek ekonomi selain juga efek praktis jadi para olahragawan sendiri memang semacam komoditas olahragawan itu sebagai komoditas dapat dibawa kemana-mana untuk dapat mendukung promosi mereka atau juga dapat digunakan sebagai sumber keuangan tinju misalnya itu ya dibutuhkan tawar menawar dibutuhkan apa para dermawan atau sponsornya yang ada di belakangnya dan mereka juga tidak mau rugi itu sebabnya maka Olahraga ini selain prestise juga popularitas yang berimplikasi pada komoditas atau olahraga sebagai uh, benda ekonomi. Uh, saya kira itu, uh, apa yang saya jelaskan silahkan bertanya. Saya akan memberikan jawaban yang sepantasnya. Silahkan. Terima kasih, ya, Pak. Okay. Terkait dengan olahraga dibanding dari sudut prestasi Saya mengambil statement dari perkuliahan sebelumnya Di semester 1 bahwasanya ketika kita melihat prestasi olahraga Dilihat dari kecabangannya Jadi kecenderungan Indonesia bisa memperoleh juara itu ketika Melakukan pertandingan yang individu Bukan yang kelompok atau kerjasama itu kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi, bagaimana ya, kan. Satu <laughs> so yeah. Jadi kan Bisa kalau aja. individu itu kan sebetulnya tanggung jawabnya pribadi ya dan itu lebih menang karabmu, kalah karabmu, perahurusan kan gitu tapi kalau dia mewakili negara itu kan seseorang punya beban beban mental yang sangat luar biasa di dalam upaya kalau eh, apa menang ya dapat ujian Kalau kalah ya misi sini ini kan itu. Sehingga kalau tidak dilandasi oleh mental yang kuat Dan kemudian juga dilandasi rasa nasionalisme Olahraga itu juga eh, merupakan pengabdian cinta tanah air Yang itu yang belum ditanamkan juga secara baiknya bahwa olahraga itu juga harus ada nasionalisme yang bukan tanggung jawab pribadinya sendiri, tetapi itu memikul tanggung jawab banyak orang Indonesia dan doa dari orang Indonesia yang eh, apa namanya mengangkatnya agar supaya menang, dan itu biasanya membawa konsekuensi-konsekuensi eh, apa yang disebut dengan itu apa eh, ya eh, lemah sahwat itu apa namanya eh, kemunduran mental itu broki ya dalam menghadapi pertandingan-pertandingan yang bersifat internasional itu itu masalah mental yang kemarin kita ceritakan itu jadi dasarnya mentalitas itu kan memang eh, cinta tanah air di Amerika itu Selalu olahragawan yang menang atau akan bertanding mencium bendera setelah dia menang. Mencium benderanya juga, ya kan? Hmm. Itu menandakan bahwa dia mewakili negara, bukan mewakili dirinya sendiri, hmm. sehingga eh, tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan harus bertanding eh, diri sendiri yang tanpa beban. Itu beban itulah yang kemudian membawa teman-teman eh, untuk berprestasi itu ngebot ngeboti itu saya kira ya apa analisa saya yang uh, secara uh, sosiologis. sosiologis. Yeah. Maka dari itu begini anu artinya bahwa olahragawan itu juga harus dididik menjadi seorang nasionalis harus dibiasakan mau berlatih mau bertanding tingkat rt apa tingkat nasional ya disediakan bendera mencium bendera hormat bendera itu salah salah satu ciri juga ya yang menandakan bagaimana menumbuhkan uh, semangat cinta tanah air semangat menang dan mental juara gitu ya yeah, yeah, yeah. Kasih, sama sama ya yeah, yang lain targetnya sudah admin oh cintanya bro ya silakan ya terkait uh, uh, yang disimpan uh, politik bro yang kalau menbuat orang banyak itu di situ banyak dana akan digelontorkan uh, selama ini di ya, masih berjalan dan memang ada unsur politiknya dan, uh, apakah mau jelasannya apa <tutuk> yang oh, ada dengan politik itu energi Ya, dari mana ini? Kok suaranya tidak begitu? Mas Henry, oh. dari mana ini yang bertanya? nih? Oh. suaranya kan tidak bisa keras, tidak bisa nyampe. Begini. Halo, halo, malah hilang suaranya. Halo, iya, enggak dengar, Om, dengarom, Om Hendrik. Mm -hmm, Oke, eh, karena sinyalnya kali ya suaranya eh, kurang dengaran om eh, begini, kalau masalah eh, pendanaan dari negara, ya sebetulnya negara itu berhitungnya ini kan untuk rugi saja maka dari itu kalau banyak dikelontorkan lalu prestasinya itu-itu saja kan juga eh, membuat petang Ya tidak, tidak menguntungkan baginya Maka dari itu di dalam uh, pengembangan olahraga di berbagai negara itu Melibatkan uh, swasta ya, Karena uh, swasta sendiri yang juga punya kepentingan Tadi saya sebutkan sebagai kepentingan ekonomi Apakah ingin mempromosikan dagangannya Alat-alat olahraga misalnya, atau juga ingin uh, mempromosikan uh, biro travelnya nya ya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa semua pihak itu harus dikoordinasikan secara baik oleh uh, negara. Dan kemudian uh, negara juga harus berpikir bahwa prestasi ini membawa manfaat yang besar bagi citra positif suatu bangsa ini sudah diingatkan waktunya 10 menit ya. jadi yang baru bergabung eh, mohon maaf tadi sudah saya apa sudah saya meeting all ya tapi harus beberapa kali Papa. Okay. satu kali pertanyaan saya silahkan masih ada 8 menit ada yang mau bertanya? kaitannya kaitannya olahraga dengan politik, Prof. Ya, kaitannya olahraga dengan politik itu pertama tadi menyangkut soal nasionalisme, ya. Makanya para pengurus tingkat tinggi itu biasanya orang politik karena itu berkaitan dengan rezim. Maksudnya semua di dalam politik itu harus satu tim satu tim itu maksudnya kalau Anda timnya dulu menjago A dan aja di presiden Anda bisa jadi menteri olahraga atau Anda jadi ketua konde begitu tapi kalau tidak ya agak sulit mm -hmm. jadi tidak mudah di dalam politik itu um, mengambil orang yang berprestasi mengapa dia tidak menjadi uh, pengurus di dalam olahraga itu dan mengapa dia yang dijadikan itu ya karena politik dan politik itu efeknya tadi tidak hanya dukung-mendukung untuk uh, politis ya misalnya di Solo ya kan ada juga itu bu apa bukan bonek, bonek Surabaya apa namanya, Pasopati misalnya Pasopati. kan pecinta sepak bola nah, berapa ribu orang yang dapat dirangkum atau digaet Misalnya untuk pemilihan wali kota misalnya. jadi ya, seperti itu. Jadi banyak aspek tadi saya bicara soal ekonomi ya dimanfaatkan untuk pemilihan ekonomi untuk jual olahraga, untuk, untuk, untuk, untuk, untuk, untuk, untuk perjalanan travel biru, politik juga begitu ya. Para apa namanya pengurusnya itu adalah orang yang kalau dibiayai itu nantinya efeknya juga akan mendukung dia mau jadi presiden, mau jadi MPR, DPR, begitu. Jadi eh, tidak sesederhana yang kita pikirkan bahwa ini berprestasi dan mendapat jabatan, tidak. Politik itu maksudnya bahwa olahraga itu selalu eh, tercampur atau dekat sekali dengan eh, aspek politik. Sehingga mengapa pada zaman ini, era ini, Presidennya ini olahraga bagus, ya itu itu maksudnya begitu. Jadi ada yang presiden memperhatikan olahraga. Ya. Waktu tahun-tahun 60-an pada waktu Pak Karno menyemangati para pesepak bola dan main di Australia, Rusia saja kalah kan. Tidak bisa kita bayangkan sekarang kita mengalahkan Vietnam dan Malaysia aja susahnya bukan main, ya. Itu juga. Uh, ada aspek atau unsur politis di, di dalamnya Jadi uh, politik itu sangat uh, bisa sangat menentukan Sebuah majunya prestasi dan tidaknya prestasi Seperti yang kita bicarakan minggu yang lalu Bahwa negara apakah memfasilitasi uh, masyarakat untuk dapat hidup sehat anda kalau pergi ke Paris misalnya, Anda sebagai anak muda itu membangun Arc de Triomphe yang baru itu itu di adakan suatu tempat untuk anak-anak bermain. Untuk orang tua bermain. Kemudian disediakan juga tempat olahraga yang eh, dapat siapa saja bisa akses. Di tempat kita kan juga enggak. Ada tempat olahraga yang banyak tetapi tidak ada yang mainnya Karena juga setengah-setengah saja cara untuk mendorong masyarakat mencintai olahraga Hanya saja kalau di desa-desa pada waktu pemilihan kepala desa Ya tiga bulan, empat bulan atau enam bulan pertama dibelikan bola lurahnya yang baru, mau nya tapi hanya enam bulan, setelah itu ya, anget-anget ayam aja, selesai sudah. Itu merupakan yang saya sebut sebagai tradisi olahraga kita yang masih rendah. Jadi, apabila uh, politikus itu pikirannya, enggak hanya mikir suara politik duduk di kursi yang empuk, tetapi memikirkan aspek-aspek seperti olahraga dan keinginan masyarakat untuk sehat ya itu saya kira ada komitmen yang bagus. Ya, kita berharap saja mudah-mudahan masa-masa yang akan datang mendapatkan pemimpin yang mempunyai komitmen tinggi terhadap olahraga, itu ya ya begitu uh, saja, karena waktunya sudah habis, uh, sampai di sini insya Allah kita dapat uh, edit kembali dan dapat Anda nikmati pada Recordingnya akan datang. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro.